Hai Sobat Dunia Hobi Jumpa kembali kita di MTT Senapati 96SF Dengan tema Temu Kangen Bang Amru Yang diadakan di lapangan Kicau BLK Team Telanaipura Jambi Dengan penjurian dari NZR Jambi Di video kali ini kita akan menampilkan Bagaimana keseruan perlombaan di kelas Robert Balibu, sebelum kita menonton video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube ini agar dapat selalu berkembang. nanti minggu depan itu main di Sabak juri Renggolawi minggu depannya lagi main di Bangkwet eh? di bangku juri BNR terus ini titik awal mulai dari sekarang sampai terus itu uh, tiap minggu apa yang penekanan untuk para juri-juri penekanan untuk juri-juri saya sudah pasang banner kemudian sudah pasang slogan pesan moral juga kami minta juri sebagai penentu juri itu adalah Menentu ya, penentu Itu betul-betul adil dan jujur Karena kalau kita tidak menerapkan Dari sekarang, nanti takutnya Si cow Jambi ini animonya kurang ya animonya kurang, burung burung yang betul-betul Berkualitas, tapi saya yakin Juri yang ada di Jambi ini Akan mendukung, mendukung uh, Kegiatan NTT ini uh, Dan saya yakin juri yang ada di Jambi ini Jiwa apa saja Berani, jujur, dan adil sobat lihat para tim juri sedang untuk siap-siap untuk memulai perlombaan kali ini. Oke sobat, kali ini kita akan menyaksikan perlombaan di kelas sepak bali dimana untuk kelas ini penilaiannya dibagi menjadi dua sesi sehingga hanya gantungan atau gantangan nomor cepat, 1 sampai 30 yang akan dinilai pertama kali setelahnya baru akan dilanjutkan dengan gantangan berikutnya oke sobat kita saksikan bagaimana penilaian ini akan dimulai Sobat, hari ini tim juri akan mulai memasuki arena perlombaan, dimana penilaian akan segera dimulai. Semua juri mengambil posisi masing-masing, dan penonton pun sangat antusias untuk menunggu bagaimana penilaian dan siapa yang akan menjadi juara di sesi kali ini oke okay, semua juri sudah dalam posisi dan akan dikomando oleh manajer lapangan untuk memulai penilaian di kelas lovebird balibu 80k oke okay, sobat kita saksikan penilaiannya dan jalannya perlombaan Thank yeah. you. Let's <laughs>